multimodal <laughs> Harga New Agia dan New Ayla resmi diumumkan di Jakarta Auto Week 2023 ini. Dua mobil yang sebelumnya masuk dalam kategori LCGC, kini tampil lebih modern. Harganya pun mengalami penyesuaian, bahkan ada yang tebus di angka 200 jutaan. Nah, sejumlah PM lain juga ikut meluncurkan mobil barunya di event ini. Penasaran seperti apa? Yuk, mari kita lihat dalam.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 Bagaimana dengan desain dan tampilan interior mobil baru yang sering dipamerkan? Keren-keren kan? Jangan lupa untuk like, comment, subscribe dan follow media sosial MB Tech lainnya. Saya Arif Undur Diri. Sampai ketemu di liputan selanjutnya.